Welcome to VIP channel e -C. Halo guys, bertemu lagi dengan kami Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen Jangan lupa juga ya, ikuti terus channel kami Supaya kalian bisa terus melihat video terbaru dari kami Biar kalian gak penasaran Langsung saja kita lihat tutorial videonya Terima kasih openingnya <laughs> Terima kasih kembali Ya, dan di video kali ini saya akan menjelaskan problem Windows 11 error saat sharing printer. Contohnya seperti gambar ini. Ini contoh gambar errornya. Oke, langsung saja kita klik tombol Windows bersamaan huruf R yang ada di keyboard. Lalu masukkan IP atau hostname server printer. Contohnya ini kita oke. OK. Nah seperti ini, terus kita klik start yang ada di bawah, terus kita ketik control panel, lalu klik seperti arah panah merah itu, lalu kita klik di user account, terus credential manager, terus windows credential, add a windows credential nah di sini kita isi dengan IP atau hostname server printer yang tadi nah ini kita copy aja kita paste di sini terus kita isi username server printer terus passwordnya juga dan kalau sudah diisi lalu kita klik OK lalu kita tes apakah sudah bisa nah ini sudah bisa ini sudah connect tidak error di sini ada dua cara ini untuk ya cara pertama untuk cara kedua langsung saja kita tekan tombol Windows bersama huruf R yang ada di keyboard lalu kita ketik gpedit.msc keluar seperti ini kita buka administrative template terus printer terus kita klik dua kali konfigur RPG connection setting. Nah di sini kita pilih RPC over names pivot. dan di atas itu kita enable seperti arah panah merah itu. Lalu kita apply, lalu kita klik OK. Lalu kita restart komputernya. Setelah di restart kita tunggu sampai nyala. Setelah nyala kita cek apakah sudah connect atau belum. Nah di sini sudah connect. Nah, gimana nih udah jelas apa belum? Jika ada yang belum jelas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga klik tombol subscribe. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye.